Jangan, jangan, jangan ya, oh, oh, monyetnya 7 -7. Jangan, jangan, jangan, jangan, keberang ya rumah, tujuh-dua, kakak, kakak, aku kakak. Jangan-jangan banyak bergerak-gerak nih, Mana? Oh, lah, monyetnya minum dua nem. Si kira apa ya? Karena patut tuh. kalau ada pacar ya pacar ya ya ya ada enggak enggak nangis tuh, katanya mau nangis ya Iya, dua ya ya Sampai ngomong omatku tuh Tuh, beneran aja ya aja